Gaya Ninja Hatori Nikmati perjalanan hidup asik Tongriwe Rex lingkup Sok Rex Setia Alhamdulillah Posen tinggalkan Tongriwe Gampang jeng sayahna <tik> Ini mah Hayang kak surga ibadah mau subuh tunduh duhur ripuh doha tara, asar horean maghrib pabelit yang dunia terbalik isahar arredang ah tahajud pagujud yang selimut hayang asub surga surga nu ngaku islam ahlak islam buuk di beruma benget di bodasa kuntu di behon bari behon di sekolahan SDT nih pengen bunta ganti hai bengi dong mangi balik kajian di masjid disuhun disebut rezeki anak soleh pada amplop ustad lagrad cik atumikin. Rek itu capek, <tuh> lelah, nakal, teh, nggak jelas tuh lelah. So, punya, nggak mau nggak punya suami, wajahnya nggak jelas. <tuh> Saya lelaki, ge, ngimpi, pengen suami sosoknya seperti Yusuf, seperti Rasulullah, Pret, ah, sudah kayak odijah dulu, sudah kaya ayah dulu, Kayak ngesoleh, boga salaki. Ai kalau kuat Seseh banget <tik> Sarwa lalatige Kayaknya nunggelis Wudu, tara Duha, tara, sunnah, tepernah Rekamana tuh Udah bagian begini ngali Wudu, seseh banget Ame aurana, aurakasbon Cahayaan tapi saya lihat orang Bogor juara, wajahnya bercahaya semua. Tong atoh toh Kayak berita, Isukna. Dengan asa cahaya. Isukna mau? Jangan takut mati, dah mati mah pasti terjadi. Itu dah semua juga pengen masuk surga ya? Ya! Teteh-teteh mau masuk surga? Mau! ngomong? Apal. apa itu jalanan ke surga <tuh> yang langsung surga poligami merasa dizolimi padahal itu teh jalannya <tuh> saya tanya bu halo hai. Hai. hai apa kabar hai hai saya mau tanya masalah tauhid nih kata nama hadis reki tuwae eh. jangan tenggelam dalam cinta kenapa yang kita cintai tidak abadi kecuali cinta Allah kepada kita Allah is everything Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Ya, yeah. nggak ada yang abadi kecuali cintanya Allah. Maka ibu jangan terlalu cinta, cinta apapun kepada anak, kepada suami, suami kepada istri, ishmasih tak. Fa Silakan, kamu mau apa, tapi ingat dasarnya kamu akan jadi bangkai lembutkan hati ingat Allah ingat mati lembut hati Qul mam abih ahbibda cintai apa yang kamu cintai fa <San> innahu <-tian> mufariquhu semua akan terpisah denganmu istri jadi janda anak jadi yatim suami jadi duda lebah ya kalau ada suami wafat ibu-ibu paling susah tuh mau nguburin ustaz jangan dulu aku masih menginginkannya Fred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 kita masih makan nggak? Si. Kalau suami kita wafat, kita masih pakai baju dan makan nggak? Paham? Si. Itu tauhid berarti. Pertanyaannya, rezeki anu ngasih rezeki kita? teh siapa? Oh. Sepakat? Tahan ya. Berarti suami kita teh rezeki milik. Rezki orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa.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 Harapannya satu jawabannya Berarti yang ngasih rezeki siapa? Oh. Oke Berarti suami kita pun <sinos> rezeki <draining> Sedekahkan <tobacco> <oyun> Hewir <nhà> <Hai> <Boyaretterique> Boleh suami kita nikah lagi? gitu wae Kumanenate diurus kubatur ulah Jika hayam Kubur dipacokan tuh, kubatur di seberedan. Ini, ini tauhid, hati-hati. Suami istri punya Allah, maka kalau mati nggak ikut, nangis aja di atas kubur. Suamiku aku cinta padamu. habis masa idah kawin deh ribu. Egois. Boleh suami kita nikah lagi? Tetap pada prinsipnya. Keren ibu-ibu Bogor, man. bersyukur Pak punya istri setia. Allahu akbar. Allah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 Reki tua eh, tahun dikepro kan dari Njapati Kayak orangnya Saya tanya sekali lagi Ini uji nyali ya Boleh suami kita nikah lagi? Ya! Subhanallah Istiqomah Ikatan suami takut istri kalau di rumah Bu, saya tanya boleh? Ya Allah nyarek Berarti ibu lebih di Allah. Allahuakbar Di rumah kita ada tuhan yang lain. Maka musri kalau takut istri. Belajar dong sama alam yang tersirat. Meja seguna seberiji. Mending paham. Makanya dia tegak berdiri menopang beban di atasnya. Rumah tangga kita tidak stabil karena satu. Oh. So. Cangkul Mau gak jadi orang -orang nggak jadi orang-orang tersesat? Enggak. Makanya jangan pulang ke sana terus, pulang ke yang lain dulu. <tuk> Parek tekadnya de, kadinya de. Ustaz, kenapa jadi meromosiin poligami? Hei, apa kabar, hei? Gua enggak ganteng cuman laku. <tuk> Beda jeung orang dia GGM ganteng-ganteng mubazir. Cantik-cantik nggak -cantik pasti. Nyariwan tong bebe jari wah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 ditilang, tah Adam yang Hawage gara-gara memakan buah itu diusir ke dunia satu pelanggaran saja cukup untuk manusia terusir dari surga sekarang di dunia pada pengen masuk surga ngaca berapa pelanggaran naon boga orang jero boga kawabu cakat asadibangsat poligami asadizolimi jinah di mana-mana hei jangan jadi Tuhan di kehidupan ini la ilaha ilaha gara-gara menista ayat tapi kelakuan juga ahok menolak anisa ayat 3 mau di demo oleh 7 juta muslim Indonesia apa kabar hei sementara perempuan itu spesiesnya sejenis dengannya Jol, senang melihat orang susah susah melihat orang senang kenapa saya kampanyekan ini? berapa jumlah PSK? penjual sangokoneng <SILENCIO> yang bertebaran di tempat-tempat prostitusi investigasi datangi atau teteh nah ya di deal reketuwae satu anu hayang di deal dasa manusia kadang ia tersenyum dalam tangis sakit ketika melayani tamu teh kadang ia menangis di dalam senyuman, punya yatim dua, suaminya wafat, bekerja, gak bisa keahlian, gak punya, nya dagang, sudah we <tuk> Eh, teteh, saudara kita, tanya kumamun indung murah, saya nangis, sabar ya teh. Ah, udah sok buruk. Sok ada ama kasep diskon. <tuk> Aida mah ma mendatangi, mengajak, bukan mengejek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 Nangislah, dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Apalagi selfie, <SILENCIO> nyeri awak teh selfie tadi. <SILENCIO> Kajian Masjid Al Tuh itu saya review tuh. <SILENCIO> kabar? Oh ya, aku lagi di Arrahman nih. Pak kabar? Di sini yuk, yuk, yuk. Jangan rekitoe -be bersama besar eh, eh. yuk nggak apa apa sih cuman apa apaan tenaanon kan hirup tong kagok tapi tong ngagok kan untinya otong nyanyi oh maut mawat kerki tuhan lebay segala bebeja otw duha edan Riyak, riyak, riyak otw tahajud jangan ping aku karena aku di rokaat ketiga tiap ganti rokaat, tiap update status reki kuasnya sederhana hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus karena ingin dilihat manusia saya nggak bisa judgment anda riyak atau enggak itu urusan anda sama Allah tapi kan yang tahu kita sendiri Instagram bisa jadi alat dakwah. Satu kali nge-share 10.000, ribu, 15.000 ribu, sampai 100.000. Seberapa orang datang sejumlah itu pahalanya. Baik, mandal alkhairin fala Tapi kalau sudah dengki, hasud, hoa memicu tidak memacu itu bahaya. Sejumlah itu dosanya. Hati-hati sharing foto-foto yang serono dikonsumsi publik. Nah, asik. Aya surga subsur gak rekital, Rasulullah itu nggak punya Instagram, nggak punya WhatsApp, nggak punya Line, nggak punya sosial media, tapi followernya sampai ke Bogor. ala Muhammad. Tom sombong, kira akan segera usai. Ya kejelekan agar segera diampuni kalau kita bertaubat Yang tersisa komentar burukmu, gatel untuk komentarnya da urana tuh mancing-mancing, sakit badan kalau nggak bikin status teh, badanku nggak enak, cenanya dibajakin. <risas> di komen atau ku mama teh mandi ke rumah sako enak. <risas> riwe, tong riwe. Jangan ping aku karena aku di rokaan kedua, di share ke grup WA. Riwe di WA teh tuh, ramah keluar di grup WA, murba baterai ngomongin batur. pake ah mana sholat bohong salat sholatnya update status, ya foto orang keruku ya. <tik> <tik> bari video kok, like mie ape naun orang kersholat. <tik> Ini psikologi dapet nih, dan saya mah baca psikologi orang mah dari kebiasaannya aja. Perempuan tuh aneh, mau teh munteng ngelel, nahan bohong. Nahan beban, kepala. Tong sombong, kira. Tong gede hulu. Ising tasuk helm. Muntung gitu ngelel. nol nah, dagang letak online. OLX. -e. Terus deng -dek. dipelajari Dipelajarin, nah, sih perempuan berfoto dengdek Ternyata perempuan butuh sandaran. Eh, hey, jangan bersandar ke makhluk.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 Tapi ketika kamu lelah mengejarnya ingat ada aku di belakangmu yang menunggu Dengan rasa sakit ini Anas ditungguan, percaya nggak bagi ke undangan Dairem mengandu a Tengah bagi undangan berarti nerima undangan Sakit kalau mantan yang ngundangnya Datangi jangan datangan Sebagai bukti kuat keimanan dan kuat keikhlasan Datang kehajatannya berbisik ke suaminya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 Hadir, dirinya tong waka balik, ngopi we jupa-jupa, basah tahun gua, ngeliatkan kekuatan. Karena perlombaan terberat ketika Agustusan tahun kemarin adalah perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan. Karena <SILENCIO> ya, ga bebetkan. Ya sudah, naik ke panggung elektuna, naik. pesan Pesen katukang organa, mang, hiji mang, lagu Epitamala Kandas yang lagu semisimo rangkir hianati sebisa dirimu menghianati pingsan ta. terus orang itu ngajakin ini hansi patangkel-tangkel itu pasti gering tuh mantan Aing gelo Eh hey, boga Allah tuh serahkan semuanya kalau di hati bukan yang terbaik buat kita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 karena ji ketemu jodoh, cokotong. Oh. Tanyalah -tanya, boboh untuk <laughs> kamu. Ayo cokot-cokot wae. Sik atau mikir. kumamun pamajikan batul. kumamun ini ini Cokot wae juga tikotok. Tanya nah, iya iya Penyakit umat, rekit wae. Al ajallatu minas sayton, kata Nabi tergesa-gesa itu perbuatan setan kalau manina kalau sholat itu tenang jangan jadi pencuri sholat sendiri kata Nabi ada sejelek-jeleknya pencuri siapa dia ya Rasulullah yang mencuri sholatnya sendiri dengan ketergesah gesahannya Bismillah walau dolin siapa rekamannya menidir alat abonges apa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 Kecepatannya tinggi-tinggi tuh ini. tiga ninja dua setengah ini, sampai kan imam masuk pakai kancingnya, mikir gitu, kadang udah ada tahiyatan, iya, tuh, walaupun berbisik, udah dekat ke mik, katanya assalamualaikum assalamualaikum so, sama, sama, wadikannya, sama, wadiknya, sudah lah, idih loh, sudah lah, memang sudah, ayolah, sholat, wirid, jelas. Allah manta salamamin kasalam, subhanallah mimpi ti nama bentes, subhanallah kan malaikat tuh kangen sing mau mantep, keluar aja mah? Ini subhanallah jadi banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh banaloh, ay banaloh naon ay dulilah naon dulilah dulilah dulilah, barbar barbar barbar, hancur mobil g. Cari imam yang tenang Ya ayat Tuhan Nafsul mutmainnah nah Tung panjang-panjang gancang Yang Rasul butuh tuh ketenangan Maka ada ayat di Al-Khajar Ayat terakhir Ya ayat Tuhan nafsu Ini panggilan manja Allah Kepada hambanya yang tenang Karena ingat kepadanya Ingat aku, aku ingat kamu ni Ingat ke Allah hati jadi tenang Aslina Wangi diri Money is not everything, uang bukan segalanya, betul no money everything is nothing, <laughs> tapi itu bukan duit lihat oke okay sih. <laughs> cantik ganteng bukan segalanya, apalagi kalau gak cantik kalau ganteng. <laughs> Yang tetap itu mah ikhtiar sob cari dan relatif mah. cantik ganteng mah relatif, nu mutlak nu goreng mah. No. <laughs> <laughs> ya. Tenang ingat ke Allah. Allah dulu Allah lagi Allah terus. Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada hilang Allah karena suatu wastainu bisa wasala kalau ada masalah udah bawa salat. Tapi salatnya kayak gimana? Pawai, lulu, lulus, kalau nggak tenang nggak dapet kemistrinya, hanya menggugurkan kewajiban nggak jadi solusi salatnya, malah menjauhkan dengan salat itu dari Allah nauzubillah. Malam dan tahu salatuhu anil fahsyawal mungkar lam yajdan minallahi budda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 kau sembunyikan kan kenapa? Mau makan? ya salat. Ayo karaoke kenapa? Ay, Nai salat tuh kenapa? Ganti suratnya tong etawa playlist playlistnya teh kuliah kul hukuliah kul. Nih enggak selecek. Sampai anak kecil bermakmum ke kita tumpangan. Imam kuliah kul, caimah kuliah, gocengan nah. anak. Rakat pertama kuliah, goceng bayar. Era orang oh kudu tambahan robi jidni ilman tambahan ilmu apal ken atau one day one ayat kalau bogor sudah one day one juice berat nggak kuat biar aku aja bilan <tik> ngaji di dalan milya dari ilmu agama <tik> ya jadi tambah ilmu robi jidni ilman tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya saya nggak ribut saya seayat berarti Kalkulasinya, 30 hari, 30 Jangan yang, yang berat-berat, pakro matahaya sorol minal qur'an Yang ringan-ringan saja Gaya itu dengan Nyage style metal, tapi kan ngajina mau Baju berkerkil, tapi kan ngajina tartil Gwairil magdubi amin Biasa kuliah, baru dah ngasih tumpangkan Bismillahirrahmanirrahim Nun Nun mana? Hafid, nun. Allah. Kerek ayat. Boleh? Boleh. Tuh era mah. Eh kan ayat nangi di nak Al Quran. min Quran baca yang termudah. Aneh. Ayasin beki tapi dibawa kanan salat ngamak walau dolin amin, bismillahirrahmanirrahim yasin awasah kalau dionang deh imam dia mah wa hakim rapat kejeng DKM? imam yang kurang bijak inna kalamina mursalin, nyang hajaken ala sirotim mustaqim tuhnya Allah akbar ya, ya Sudon, sudon, sudon. Rek itu ya Berikan kesempatan buat itu nu bener teh. Kita mah judgment, Hei Hey, apa kabar Bogor? dakwa itu mengajak bukan mengejek, setuju? Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi mengilhami bukan menghakimi, menjadi pelopor jangan jadi pelapor, satu-satu dilaporkan. Nah, kabar Menjadi pendaki Bukan jadi pendengki Penyabar, bukan pencibir Soal tuh Rubah, tidak berubah Nasib seorang kalau tidak merubahnya Saya juga rewas kak Naken Kaget setelah istirahat Terus, Bukan ustad atau salah nungonam -nung. Nggak suka ngobrol Agama, semampu saya Punya dasar hukum Dengan anak jalanan Budak pang, Alhamdulillah jadi pengajian Baru dak metal jadi murota, nu burger kill jadi taktil nu preman jadi berirman, nu geng motor dari ke masjid ibadah bebersih tidak kotor-kotor. Tato saat gue mah antep kenuh, saat orang ganggu, pun panggil jengti kotok, foto <Syukur> diambil, antep, gue. Saat ini tato gimana nyenggus, Saya saat orang kita mahan ya Rupa-rupa lupa baru dah hijrah Bandung manutak tona, Raja Wali dia mau ngasih manita dikir-kir hiru enggak hayam, hibar darah Raja Walina menjawab hayam sudah yang sudah, moving on Allah tidak pernah melihat masa lalu kita reki tuwae, eh. hayang mawat kiri -kir -kir tuwae capek, rubah, tidak berubah nasib keadaan seorang satu kaum kalau tidak merubahnya. Semoga Bogor istiqomah, amin. amin. Ini fenomena apa ini? Anak muda ada di masjid, masjid saja. Emang sholat apa mas? Sholat latihan. Karena kan saya belum muslim. Oh, kerjalah di resik. Maaf ya mas ya, maaf, maaf mas, maaf. Gak apa-apa pak Ustaz. Saya tahu Pak Ustaz saya dari tadi. Maafin ya, bimbing saya Pak Ustaz. saya yang harus dibimbing. Anda jawabannya juara, saya jadi malu. Gak apa-apa Ustaz, Pak Ustaz kan memang besar kemaluan katanya. Tahu dari mana kamu? ya, Iman itu harus menenangkan, maka Ibrahim tenang walaupun dibakar api. Karena Iman, aman. Sehingga api pun menjadi dingin bagi Ibrahim.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 50 persen kegantengan manusia yang pernah ada di dunia itu di Yusuf Alaihissalam versi on the spotnya. 25 di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 15 di Ustadz Effi. <tik> Saya sana di orang dia setik ewang, setik ewang. Dajatah nakit. Tapi kan tersombong, walaupun ganteng Nabi Raja ibadah. Kalau gara-gara kaya nggak bisa ibadah, eh hey, ngenteng nggak sulaiman, sulaiman, ya, ya manusia terkaya di antara nabi, wilayahnya tanpa batas, sombong Kalau gara-gara sakit tidak mau ibadah, ayub, makanya ngaji, podium oh, diem-diem <San> udah ngaji belum? <San> ngaji, jadi kejawab masalah teh wae kita disorientasi kalau menerima notifikasi WA, langsung bangun jika nerima wahyu Tijibri wooo oh. Soal kan WA mah oh. Instagram WA langsung dipelototin biar sana sini Quran mah diantep reki tuwa hayang mawad kiri tuwa hati-hati kata Nabi innamal a'malu bil hawatim amal itu tergantung ujung kalau biasa kita begitu, yang matinya begitu Eh, jelma tukang musuh mancing, mautnya ke musuh. Mang, mang, jumahan, mang. ah, alhamdulillah, cep. Mang, matra kagoda pun jumahan. Senang. Istiqomah, kena. Gue diajar istri kan musuh. Eh, kalau mau belajar khusus sama tukang mancing tuh, dia fokus lihat kumbu-kumbu gitu. Sampai istrinya ngeluh. Busan senang gimana ya? Suami saya teh semenjak kenal pancingan dipengaruhin temennya tuh jadi kalau pulang kantor teh nggak ke rumah dulu, langsung ke kolam ibu mah cemburu sama kubur kumbuah nah, selama saya nikah nggak pernah dipandang 3 jam seperti dia memandang kubur-kubur ibu di pelong tuh jam jamu sehlaki sok sok atau sehlaki balik, sambut dipantau teh langsung ibu gak enak kayak kumbuah Alhamdulillah, dicabok! <SILENCIO> eh, itu udah ibu lain umbul-umbul aja. Terima, <SILENCIO> ibu-ibu. <SILENCIO> Terima, Ustaz. Pertanyaan te mautnya, siakir mancing. Balik Jumahan, heboh, jamaah. Eh, jelma ngambang di balong. Eh, jelma ngambang di balong. Nah, enggak pakai yang ngambang, gitu utama Pertama, tayi, ima jelma. <SILENCIO> Pertanyaan si bapaknya tadi diajak Jumahan. Dibetot gurame. Eh, hey, tolong gue rame Eh, tak Idril iya, tujuh kali kan ngecek kuota usia tiap hari teh. Kita teh buronan malaikat Ijro'il iya, kurang teh buronan malaikat Idril. Iya. Tong sombong dengan wajah cantik masih muda gagah ganteng sehat syarat mati tidak harus tua dan sakit bisa jadi duha barusan duha terakhir kita sakit tua eh. kuluman ali hafan semua binasa kulu ajali musamma, semua ada expirnya. Kulun nafsin da'ikotul ma'ut um. Semua akan kematian Tapi kita jarang saling mengingatkan bab itu Tiga kali dipanggil Allah Musim adan, musim haji dan umroh, musim kematian Maka sok Ngaji Mengarti Tenang hati, tenang jiwa Tiga pengaruhan ke keayaan Biarkan orang mau berkata apa Tentang hijrah kita, biarkan Bimoli, bibir monyong 5 cm Da, ketika maksiat nggak ada yang menggugat, tapi ketika kita taat pasti ada hater menghina menghujat kita. Jing si eta sholat eh. Edan, adan anjing. Goblok tahajud. Salut. Siksa tong, tong daro sugih diludahidi bukan nggak berani, nggak penting. Kita jadi kiai teh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 sambur ke Assalamualaikum, ngabaliur Assalamualaikum, ngabaliur ngrese bang bang bang bang bang bang, bang, -bang. bang, -bang. ular saruan tuh sekarang kan di Bandung lagi musim orang gila nyari ustad ya nggak tahu kalau di Bogor ya ada korban ada rumah saya udah cakera merah tuh saya kan pulang malam terus ah oh, emang aing cakera merah berarti target simbolnya kalau cakera merah bunuh di tempat orang kan pinter cakra warna biru melicet ke material, cakraan KB salembur burung cina nuge lona liurin pek bunuh KB cuman ntar cek si mamah teh epi mah mau jadi korban nuge lo nah mah, karena epi mah lebih gelo di nuge lona liurin lona, mana ini mah ustadna ini mah komplek ustad kabe Tongtong terjebak kalom, gue bener teh jiwa kalem itu tenang reki itu, itu bisa harus baca Quran karena Quran itu menenangkan ketika dibaca sok Jelma resep hardcore nya musik-musik trash metal wow hukun nyari huntu setel, oh muntung ngamuk Radio, tapi bacakan Quran mah cici, ternyata hebatnya Quran teh, tidak berubah, tapi yang membacanya <tuh> mengalami perubahan, maka sudah one day one ayat berat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 Allah aja disetiain pun lagi kita yes. Allahu akbar Tapi jangan nyari cowok yang nyender di tiang Berarti dia cowok tulang lunak Yang sudah tidak punten pak, bapak mah tersebut Berarti dia cowok tulang lunak cowok yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri apalagi jadi tulang punggung keluarga kita Yay! ya sok jadi cowok cinta si my subuh my adventure ke masjid ke terberat itu ke masjid Oh, itu burang mah jumbo havana oh onani <tik> Ah. Diberes subuh mah, ditinggang sarungnya, gak hamster Kamana tuh kayak Tak saya udang ke -nge santri, aku fisik ternyata di toyo bisikan lembut ya Leaaah Terus, terus Tadatut Tadatudang, udang, sholat Nya, kok istri saya cerdas ngebanguninnya Ya bangun, tak hajud Sok ibu capek, karena ya, pulang jam setengah satu, sok ibu aja dulu dia udah beres yang mau tajur Ya, bentar, kan? masih lama sampai pinter istri saya nih. ayam, boga, hiji, juga gitu. Berbisik nanti, Mary. Babe, bangun, katanya mau nikah lagi. Iya, yeah! thank you, babe. Nikah-nikah sholat itu ya, rek itu, wae yeah.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 saya bawa ke istri saya ini apa donat madu nggak malu sama donat kamu donat aja di madu <lacht> cik atau mikir <lacht> ya ibu-ibu tak tong bebeja gandeng pas saya lain menyetujui, mana calonnya? Kenalin aku, biar aku yang menikahkan kamu Prat ah mah dicakar mah di cakar Itu ya Piring Salomari Pupus Tapi bulan kedua mah enggak, udah diganti kupiring plastik <teman> nggak ganteng, ngang ya jang. Saya teh enggak ganteng, cuman gentle dan nganin Saya enggak begitu hit, cuman orang hits mana yang tidak mengenal saya ya, kita udah gak nyaman, hidup teh boleh curhat kemarin curhat kita sih mau Ma, capek ya, pi, capek nanti no, dakwah tuh gak boleh capek, bukan dakwahnya ibu-ibu gak paham kalo aku tuh bukan artis tapi panggil di mautnya mara retot yang dipoto tapi ka, orang kan tuh pake kutang tapi ka... orang orang kaciri aku lagi ngidam, kusat nah minta tanggung jawab nah orang yang ngeces, yang ngecai jenel yang dipoto juga ustad cek cuk si mama te bere kalunya kan epiknya punya istri itu ya. kan te seorang orang nges pesen mie kocok 10 orang miehnya jadi baruka rek wap dipoto tuk tuk nah dahar di kolong meja jabang ngesti is kan sebel langsung saya diskusi jeng si mama ku cara naifnya kita bisa lembangan di Paris Panjapa, PPJ, BIP, TSB, beda nah, ya yang ulin kenal lo duit kita bisa ulin banyak, ngecepi <Getulah> <IP>, di dicadar semua, <San> <San> jadi cowok Jabar, Bogor masih aman, Bogor, ya, saya saya maksiyat orang mah, kamu mana lo banduawu saat ka mana sia kata teh tanda Allah mengampuni karena setiap kita akan berbuat masyar mata-matanya di mana-mana itu sayang Allah ke kita saya ka Bali subantewun wawuh arah YouTube anjing kelelembang Saat ka mana usad bejakeun anjir teungeun ah ya, yuk berhijrah yuk, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari saat ini, dimulai dari yang kecil yang kita bisa. Fatakulah masta toktum tong riwe itu bisa sholat bari nangtung bari diuk, ulat es sholat. Kemarin opro, terpisahin foto, lain narsis moto sholat, kan bergantian. salat sholat kerkitu mah bisa ngelorain no. hayo komentar. itu yang fotonya yang memotonya tidak sholat bisa jadi misalkan perempuan nuker memes atau memang bergiliran nih hewir ya lain narsis sholatnya orang bisa sholat di leweng walaupun kotor karena darurat nulama ulama ini ngakuin sholat, setuju? hewe cai tayammum hewe alat tayamum gak nusirah botak atuh, nyering tayamum gitu saya ke bulan <laughs> Eseh ngejelaskan agama Teh, matakna Rasul tu tawa sobi sober dengan kesabaran sulit memahamkan itu Bapoli poligami white tadi tentang terus tak begang tu ngabatin <tik> ngena jadi artis, 7 menit, 35 juta hmm, agama me kitab nah dibaca ada gundul nge jabri gue eseh dijegut iya gundul, kudu dibaca diterangkan bara raut coba tapi karena saya yakin buruh surga. Yang enggak saya dijalani, ayo, nah, ya, wah, ngomong mah, melak pare jadi jukut, melakade sok timbul butut, menyiar mah pasti ada yang menghujat, dicicil, diasingkan, Ibrahim dibakar api, kena hantep kena semoga akan cici pada waktunya tuh. Nya, <tuh> jadi reki tua, eh, teh nges atu cicing, sing soleh, karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh, kelembiah 105, surat 2 hiji apa amang kesolehan, baca Qur'an, sholat, sedekah, selesai hayang naon ya Allah, tapi hayang naon, sok, ngomong uni astajib laku hayang istri dia, ya Allah kuat ke ya Allah, yuk gara laki cinta, garulis enak digodana, gue artis-artis dia ipan Amit-amit ya bang, hayang. <tuk> <tuk> Ria, itu mau syuting apa Bogor, break syuting kan? Udah mau ngetes Ustadz, Imana juga kemana. Ustadz, sini. Saya cariin dalil poliandri dong. Nah, mana tuh? Aku kurang bahagia, woy. pengen dapat sosok kayak Ustad, Beri kancing tuh dibuka coba. Ditinggalin dosa. Ditinggalin kata berak, <tuk> Purem kadele bentak karasa enak purem bentak mau nggak Ustadz? enggak adek moa? moa adek moa? moa, ayy muka-muka tingma moa moa, moa. <tik> uduh wudhudai uduh wudhudai hitut saya tiki ngik, batal kamu hitut jeng babaturan aneh batal pincang semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan amin hijrah berat lebih berat istiqomah dalam hijrah ngerasa nggak? pengennya teh mundur aja karena tekanan nggak bisa stay on the track keep istiqomah cicing di tengah si gak kuda kan kiki ya salut tinggali kuda gawena juara tapi kapoh di calana cek doma teh edan kuda gawena workaholic cek kudate cuek aja karena ini tugas walan dia tidak hafal muriati koda hafal mugi roti subah fasar nabi nak sampai mengeluarkan percik api dari telapak kakinya saking semangatnya melaksanakan tugas manusia yang diperintahkan kepadanya ayi buruh teh kuut yukut pecut ayi nunumpak nema jisamsu abc susu bolu sanggu jus jambu ribuannya jelema mah dia bekerja untuk dirinya bukan untuk Allah era tuh kuda banyak pelajaran. Oh, ini maksud Allah. Kudu soleh, teh ternyata orang soleh itu pasti pinter, tapi orang pinter minum, tolang angin. So, digunakan di suka miskin. maka jurnal, dan tabur nges, epi sedekah, sholat ngaji, sholat ngaji, sedekah, sok tiap hari. Apa yang kamu inginkan? Minta juara, wani diri, saya Satu setengah nyangka, setengah Satu aja diterkena. Si mama kenal, si bapak kenal, adik-adik kenal, aing terkenal, kihir. Di keluarga terkenal, saya bapaknya anak-anak. Kan minimalnya terkenal di keluarga, gitunya. Nanti kadang sok salut ke diri seorang anak. Nah. Artis-artis, ngefollow, coba. sekarang saya di Edi eh di, itu. Di rumahnya seseorang. Kanon katanya Reisaw datang Karena oh. lagi ada masalah sama Hermisnya Semansyana Can Maghribna Can Asarna Oh ini ada ah, penggalangan dana ya? Sok, MC mana MC? Sambil uh, gimmick nanti tanya jawab Dua ikhwan dua akhwat right? uh, Itu jalan Ininya jalan ya uh, Dana buat apa tolong diterangkan Biar nggak jadi fitnah berapa kali mama ngemandiin epi, cerik deh jadi bukan bu kata, -kata di dalilannya cabok atuh mana yang orang orangnya mana yang ku orang, nah ini ngedakwan bukan gitu dakwah ke kolot, man. tangkap kakinya cuci itu ngedrop sendiri eh saya kan bawa kan tuh, kolot kayak dilawan, dikadek bapak bawa lah bapak nu mas santrenin epi, tapi epi mau dalit, pas santrenin ke bapak tuh diamalkan oh cara yang salah, maka disambung Dakwah yang benar itu hak tawa hakwa, tawasobil sob, robik, bil hikmah, wal idotil hasanah. jangan dilupakan. Dengan cara yang baik, sentuh kapan terakhir kita menempelkan pipi ke wajah mamah kita. Ke wajah ayah kita lalu berbisik liri, "Maafkan aku ya, ridoi aku, ngedek-dek orang lagi si mamanya juga." Tiba-tiba air matanya menetes, lalu orangnya dibuka kupluk, diupi, ku mamah doakan?" ternyata herbal termahal di dunia itu ketika air mata ibu deras, mengucuri, mengkramasi ubun-ubun anaknya dia jadi aja gigil dan air kaki ibu itu air surga, karena surga di bawah telapak kaki ibu, tong di tahan si mama bibirnya selalu basah 24 jam, setiap kali melihat wajah anak-anaknya pernah tuh yang wajah si mama Lalu mendoakan lo mengkwirli, terwangi, air terjernih, terbersih. Biarkan mereka istirahat, menikmati hasil payahnya kesuksesan kita, anak-anaknya. Ajak umroh. Gendong, mohon bisa mal. Cuma, aku pengen kayak aid Wes Alkorni dan Salman Aparisi yang terkelupas kulit punggungnya. Disebabkan menggendong ibunya, hanya untuk membahagiakan ibunya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 sekarang terbujur kaku, bibirnya keluh, bisu Badannya lumpuh Gak menyenyumi kita lagi sok, reknawan, ciriqnya udah percuma Peluk, perhatikan bekas apa, kernyit dahi dan keriput keningnya Bekas khawatir, kita takut tidak bahagia anak-anaknya Anting lengit, kongkong coplok gelang, lepas sok, yang penting kamu bahagia Sok, aturnya ayah perubahanku mah Ketika kita dapat ilmu Jangan dakwahkan dengan cara yang sama. Amalkan ilmu itu. Peluk, belikan gamis, bising kesreg. Sebelum si bapak wafat terakhir dibelikannya ninges ketar, pakai panitik beliin mah yuk ke pasar baru. Banyak menganyuk motor pakai aplikasi indung tapi pernah ngebonceng indung. Kapan terakhir berselfie sama mama? Mah? Kapan terakhir dinner sama mama? Punya ngajak nyamper mah makan malam yuk. Punya mobil baru, mamah dulu atuh hari ibu jika arnya I love you mom Mom you are my everything Mah segalanya ku Cek si mama tanya. Nya segalanya ku mama Nya Sok atu datang hmm. Punya temen kurang baik Orang tuanya Orang tua temen Oke okay. Hmm. menyikapi orang tuanya. Oh diuji dengan orang tua yang selalu semudon berprasangka buruk. Kemarin dapat pertanyaan ini di Bandung tuh. Stan bagaimana ketika kita diuji oleh orang tua kita ngaji nggak pernah diizinin kita berubah juga malah di ngomongin pakai hijab disebut yang memakai karung Dan lain sebagainya Ini datang dari orang tua Pahami ya teh ya Ada nabi yang diuji oleh orang tuanya Siapa? Ibrahim Belajarlah ke Ibrahim Ibu-ibu juga sebagai ibu-ibu Ke anaknya jangan berburuk sangka Jadi ibu gula darah Jangan dicurigai Budak mah, lepaskan Jika anak saya Nilainya jelek Indung nama ngambek, dia nggak mau masuk dong karena merasa malu. Tiap hari sekolah tapi nilai jelek, datang buka lalakon. Kenapa? Wawa. Malu sama Mama? Tiap hari diantar nilai Wawa 4. Hai hey, 4, gede ayah 3 dulu. Wow, kau sini. Kamu tuh calon, ayah aja nilai 3. Sukses sekarang ya, beda sikapnya. Nah.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 Lalu kemudian yang muncul rasa khawatir yang menutupi, padahal tidak mesti paranoid terlalu berlebihan. Kan perempuan mah lebih sensitif ya ibu-ibu mah ya, mundudak tidak gor, cedak bocor langsung gak rosing si ayah cicing wae, cicing wae, tak efek juma si ayah cicing wae, cue mah pangkunya. Daripada ciri power buat nangisnya, tuh power buat mangku, boga lala datang pangku, letak masih ngocor, tensol plasan masih ngocor. Bawa grab ke rumah sakit. Set, tuh, ngecager di perban motok itu, waktu tanggung jawab. Eh, ada kamu, tuh, pas main rumah sakit, Kakara orang ceri. Jadi lalaki mah telat, dikasih rumah sakit. Ibu setuju gak rumah sakit mahal sekali? Tidak, saya mah, mahalnya berkali-kali. riwuhnya Jadi menyikapi orang yang berburuk sangka, sumudon, lawan, lawan dengan husnudon. Mungkin dia belum paham. Minta maaf. Kan nusuk udunan mas sering-sering minta maaf. Maaf ya. Kalau kamu punya prasangka seperti itu sama aku, kamu tuh bisa jadi bener. Tapi bisa jadi salah. Salahnya apa? Keburukanku lebih banyak yang kamu sangkakan. Sok nengahin gerak Makasih ya sudah membantu aku mengingatkan diriku dengan prasangka kamu kepadaku. Antep kan, udah tuh ya.